Hai, hey para sobat YouTube, bersama kali ini oh, saya berada kedatangan paket. Paketnya ini, oh, ini adalah sebuah HP, eh, dua buah HP kelanjutan dari. para sahabat subscriber semua kita ini uh, ada dua HP yaitu yang satunya tipe map 45 Pro dan yang satunya su20 jadi kita lihat ini uh, nanti kita baca dari deskripsinya seperti apa dan mungkin nanti kedepannya kita bikin video yang uh, review uh, dalaman keaslian dari spek HP 45 Pro dan su20 subscriber semua kita lihat HP-nya ini yang dari tipe su20 nih seperti ini dengan display 6,3 warna biru dengan kamera 32 megapixel dan 16 megapixel. Ada volume up down dan power. Nah, dengan kamera dua kamera. Cover belakangnya terbuat dari fiber fiber glass ya. Ini ada berapa? Ada tiga warna, empat warna kalau nggak salah. Kita ambil yang biru. Oke, ya. tidak ada handset ya cuman kabel charger kabelnya sudah type-c ya Tuh. ini casannya dengan kapasitas potasinya 3 ampere 3. jadi pakai ngecas lebih cepat 3 ampere sim inject untuk kartu. Tidak dikasih casing juga. Ini spesifikasinya di itu apa? Di deskripsinya RAM-nya 8 GB, ROM-nya 256 GB. Ini kita coba cas dulu. Soalnya tidak nyala. Karena itu lagi dicas nanti kita review dalamannya sekarang kita buka yang kedua. Tadi kayaknya itu tipe SU20 so dari Gumi. Ini yang 13. -nya. Lebih gede, lebih gede dari U8. atau goresan dikit nggak eh, tahu dari tempel, temper glasnya atau nggak tahu ke dalamnya kita belum buka. Nah oh, ini bisa dinyalain. ini ternyata udah ditempelin temper glass tapi retak kayaknya tuh. Ada retaknya. Wih, oh, itu nih ada bisa. ini masih dikasih tempered glass. Padahal ini udah ada tempered glass -nya ya. Tuh, udah ada tempered glass -nya. Tapi ini juga dikasih tempered glass juga. Ada casannya juga ya, ada itu apa. Kabel. Ini juga ada casing kalau yang itu nggak dikasih casing. Ada soft case ini ini ini nggak ada sim inje ini yang ini bisa ny nyala tapi ini uh, ada pecah ya sedikit ininya tuh di sini segini nah para subscriber semua tampilannya seperti ini lumayan cantik dan touchscreennya juga uh, ringan bagus gambarnya lebih cerah Modelnya map 45 Pro Android 10. Pas dicek, ternyata Android V yaitu 9,5 padahal di deskripsinya 10. Ini casing belakangnya terbuat dari fiberglass dan sampingnya metalik. Ini dengan kamera, uh, dua kamera ya. Uh, 32 megapiksel dan 16 megapiksel nah seperti ini bentukannya total memorinya 12GB model matte matte 45 pro matte 45 pro berarti yang Jadi spesifikasinya tidak ada yang istimewa. Nanti kita uh, unboxing ininya apa uh, spek dari HP ini dalamannya betul nggak uh, as keasliannya kita gitu. kita coba ya kameranya. Ini hasilnya seperti. Nah ini hasilnya seperti ini. Yang ini ada ini ada yang tapi pecah ininya kacanya tapi ininya uh, ini apa? Enggak tahu tempar gelasnya aja ini tuh nggak tahu ke dalamnya pecahnya. Tapi di ini dikasih lagi tempar gelas lagi. Dikasih tempar gelas lagi. nah para subscriber semua ini warnanya hijau army ya di sini ada ini saya udah pasang casingnya di sini uh, power up down dan di sini untuk memory card dan di sini uh, apa untuk uh, sim card ini eh, eh, 12GB RAM nya 526GB tipenya Mate 45 Pro dari Gome seperti ini, tampilannya seperti ini dengan display layar di deskripsi, di deskripsi tertulis 6,7 padahal cuma 6,3 ya Baterainya 4800 dan ini RAM-nya jangan lupa RAM-nya 12 GB. Terus uh, ROM-nya 526. Kabelnya udah type C. Android-nya atau Android 9. Oke, okay, sekian dulu, nanti uh, kita lanjut yang U8 itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.